Khususnya ilmu keturangan burung perkutut, sejak zaman dahulu burung perkutut dipercaya memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki burung lain. Banyak masyarakat, khususnya Jawa, yang mempercayai kalau burung perkutut memiliki yoni dan tuah gaib, menurut Kitab primbon Jawa dan sesepuh Tanah Jawa, perkutut yang memiliki tuah gaib itu dibagi menjadi dua jenis: ada tuah gaib yang mempunyai energi positif dan ada tuah gaib yang memiliki energi negatif. Yang dimaksud tuah positif berarti memiliki nasihat yang baik bagi pemeliharanya dan begitu juga dengan hal yang sebaliknya biasanya ahli spiritual akan memilih burung perkutut dengan katuranggan yang memiliki yoni dan tuah positif dimana tuah itu dapat diselaraskan oleh pemiliknya selain dapat menikmati suara anggungannya yang merdu. Perkutut yang memiliki energi positif dapat membantu pemiliknya meraih keinginan, karena di balik semua itu ada doa dan harapan. Ada tuah yang berguna untuk membantu melancarkan rezeki, dan juga yang percaya untuk tolak balak hoki dan membantu melancarkan usaha pemiliknya. Dalam budaya Jawa, dikenal adanya simbolisme, yaitu suatu faham yang menggunakan lambang atau simbol untuk membimbing pemikiran manusia ke arah pemahaman terhadap sesuatu hal secara lebih dalam. Budaya Jawa atau kejawen mempergunakan simbol sebagai media penghantar komunikasi antar sesama. Dan segala sesuatu yang dilakukan merupakan perlambang dari tindakan atau bahkan karakter dari manusia itu selanjutnya Ilmu pengetahuan adalah simbol-simbol dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia Dan oleh manusia simbol-simbol itu ditelaah dibuktikan dan kemudian diubah menjadi simbol-simbol yang lebih mudah difahami Agar bisa diterima oleh manusia lain yang memiliki daya tangkap yang berbeda-beda Termasuk dalam pemahaman ilmu keturangan perkutut Yang penuh akan simbol-simbol dan pelambangan berdasarkan ciri matinya Berikut ciri-ciri perkutut -ciri yang memiliki yoni atau tuah gaib yang berenergi positif Versi spiritual perkutut putih satu karakter perkutut sangat tenang. Burung perkutut yang pembawanya sangat tenang, meskipun sering dipindah-pindahkan sangkarnya atau ditempatkan di sangkar yang berbeda, burung perkutut akan tetap tenang. Burung tersebut tidak kelabakan atau terlihat gelisah. Burung perkutut yang memiliki tuah gaib biasanya dengan cepat mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru burung perkutut yang tenang bertuahkan akan ketenangan dalam menjalani kehidupan itu menandakan akan ketidakrusak dusu dalam menghadapi permasalahan 2 Perkutut yang jarang makan Burung perkutut yang memiliki tuah gaib biasanya jarang makan Atau sedikit dan tidak rakus Satu cepuk makan bisa satu minggu Bahkan bisa lebih Karena burung perkutut tersebut seperti melakukan tirakat puasa Jika diamati, terkadang dia seharian tidak menyentuh makanan sama sekali Tuah dari sifat ini menandakan bahwa agar selalu menjadi sosok yang takbah dan sabar. 3. Kebiasaan saat manggung Perkutut jenis ini biasanya hanya manggung pada saat jam-jam tertentu Burung ini akan manggung atau berdicau hanya untuk memberikan tanda atau isyarat kepada pemiliknya Contoh perketut katorangan gedong mengo Burung berkutut ini hanya manggung pada pagi atau waktu matahari hari terbit Pada saat siang dan sore serta malam Burung tersebut tidak pernah manggung ini menandakan bahwa bagaimana seharusnya menjaga lisan kita. 4. perkutut datang melalui mimpi. Perkutut yang memiliki tuah gaib sebelum memilih tuanya akan datang terlebih dahulu lewat mimpi. Ia akan menemui pemiliknya untuk memberikan isyarat terlebih dahulu, entah berwujud seorang satria atau seorang pangeran. Bahkan ada juga yang berwujud seorang kakek berjubah putih, tergantung wujud pada burung perkutut tersebut. Ia menandakan bahwa kita seharusnya mempunyai angan-angan dan cita-cita yang baik. 5. Memiliki kebiasaan aneh Burung ini biasanya memiliki kebiasaan yang aneh Seperti katurangan Jokoboyo Memiliki tidur di bawah sangkar Seperti memiliki naluri yang tidak biasa Ada juga yang tidur di atas tempat makan Seperti katurangan selumbung Meskipun sudah dipindahkan berkali-kali Namun tetap tidur di atasnya ini menandakan bahwa kita harus menjaga perbuatan baik dalam menjalankan suatu wasiat atau pekerjaan. 6. Datang dengan sendirinya Perkutut dengan ciri tiba-tiba datang dengan sendirinya Dan masuk ke dalam rumah pada waktu tertentu Ini artinya burung perkutut tersebut Seperti memberikan isyarat kepada pemilik rumah Agar atau ingin dipelihara. Burung perkutut jenis ini sifatnya memilih Dan sangat jarang ditemui karena datangnya pun secara misterius Perihal ini menandakan bahwa kita bisa menjadi sosok yang dapat diandalkan di setiap lingkungan dan situasi 7. berubah menjadi seekor ular pada saat tertentu perkutut yang dapat berubah menjadi seekor ular dikenal dengan perkutut katurangan seriwiti yang memiliki leher seperti leher ular kobra atau katungan korowelang yang memiliki corak bulu di ekor seperti ekor ular Perkutut ini sudah pasti memiliki tuah kaib karena memiliki tuah seperti ular Mengenai hal tersebut Doro boleh mempercayai atau tidak Yang pasti setiap kebaikan akan datang apabila Doro mau mempercayai begitu juga sebaliknya Dan segala sesuatu merupakan titah dari sang maha kuasa Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan Dan apabila adanya keliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu syakuntu mati, kasi ngrebeto liatin sambi kolok.